Harga emas antam hari ini di Pegadaian, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.009.000, harga tersebut turun Rp 7.000 dibandingkan hari sebelumnya Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Logam mulia antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram. Selain emas batangan antam, Pegadaian juga menjual emas UBS kedua produk emas tersebut dapat ditemukan di toko emas butik perusahaan dan Pegadaian. Lantas, bagaimana detail harga emas Antam Logam Mulia di Pegadaian? Berikut harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, harga emas Antam 0,5 gram, 500,57.000 rupiah. Harga emas antam 1 gram, Rp 1.009.000, harga emas antam 2 gram, Rp 1.954.000, harga emas antam 3 gram, Rp 2.904.000, harga emas antam 5 gram, Rp 4.806.000, harga emas antam 10 gram, Rp 9.553.000, sekian harga emas untuk tanggal 11 Mei tahun 2022. Dapatkan ebook cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.